Ibu Ibuku nggak sayang sama aku. <laughs> Kenapa dia larang aku makan? Huh? Bah, kisah kali ibu kau itu nggak kok dikasihnya kau makan, huh? Kok aku jadi ikut sedih juga nengok kau ini, karena kau nggak dikasih makan sama ibumu. Jangan-jangan makan kau nanti yang lain, makanya nggak dikasih ibumu. Eh. Makan paku <laughs> makan paku berkarat ah pantas saja lah ibumu tak ngasih kau makan yang kau makan itu paku bekarat ada-ada aja -ada lah anak ini makananmu itu ah udah macam kuda lumping kau makan paku bekarat lama-lama kena titans kau titanus eh uh, gula darah pun naik asam urat naik kolesterol naik kau bikin ah uh, udah komenkanlah serepet kau itu eh uh. Makan pohon durian kok bangga? Makan pohon durian kok bangga? <tuh> Mas semanana mak? Kok nggak marah sama kau, Marcona? Orang makanan kau yang aneh-aneh. Kemarin kau makan paku bekarat. Sekarang kau mau makan pohon durian. Orang durian yang dimakan kau pohonnya. Besok besok, jangan-jangan kau mau makan kapal selam lagi? Ah, si Markona ini. Ya iyalah bangga. Eh, kan gue cantik. Aduh, buset serepet <tuh> Hei Rapun Saleh, kau ini kalau ngomong sudah asal ya. Apa hubungannya kecantikan kau dengan kau makan pohon durian? Kalau mau bilang kau cantik, ya bilang aja cantik. Gak usah kau pakai-pakai makan pohon durian segala. Aduh, Markona ini dasar kau. Lama-lama naik asal uratku kau bikin lah ya. betul. Ih, jijikkan ya aku. Eh, coba kalian deh perhatikan gue terlebih dahulu. Huh? Rapun... Eh, eh gue mirip Rapun... Eh, gue mirip Rapun Saleh, kan? Bukan Rapun Saleh, Markona. Rapunsel. Namanya Rapunsel. Bukan Rapun Saleh. Rapun Saleh itu bapaknya si Rapunsel. Aduh, kau ini. Bikin pening kepala aku huh? kau ini lama-lama. Aduh, Markona, Markona. ya udah kau tutup dengan serepet petet-tet-tetmu itu. Ah. <laughs> Aduh, buset serepet tetetet kalian itu kenapa sih selalu edit kayak ada setan, huh? belana eh pocong bah kenapa kau sebutkan semua kawan-kawan kau itu markona mana ada kami pernah ngedit setan-setan kayak gitu aku ah, ini enggak pernah kami ingin kayak gitu sekali-sekali dong editin gue sama cowok ganteng gitu nah oh, no. cocok buat Bila cantik ini Oke okay, oke okay, oke okay. Ini ada cowok ganteng dari Korea Kayaknya cocok sama kau ini Pas sama kau ya Ini ini Gue editkan buat kau Musik Cocok merasa Aduh Mana busetnya Mainkan Aduh buset Serepet Gue di sosmed aja cantik huh? Oh iya Cantik sekali kau Markona Nek. Betul hmm. Kalau orang bilang kau nggak cantik Berarti matanya katarak itu Markona Iya ya kan Betul nggak? Apalagi kalau gue jadi Ah udahlah jangan kau sambung lagi kalau jadi-jadi-jadi. Cukup aku aja tadi yang kata orang bilang kau cantik. Ini mumpung gula darah asam urat lagi normal ya. Jadi bidadari. <tuh> Aduh, Markona, Markona Udah bilang sama kau tadi Jangan kau lanjutkan Aduh, kalau kayak gini gimana urusannya ini Aduh, Markona Bidadari dari pula lah kau bilang tadi Cukup, dan suruh bilang sama kau tadi Cukup aku aja yang katarak, Markona Iya ya banggu, ya bang ini Iy. Kamu mau kurus? <tuh> Yakin kau ini bisa kurus? bisa kembes yakin gimana caranya masuk ke dapur Hah? dalam ada botol namanya bisa menghilangkan lemak membandel bukan tolku bilang pasti ini yang aneh-aneh nih nah, kok kirim ini piring kok kirim ini panci yang punya lemak yang bisa dilankan ini perut batonnya perut lemak di panci atau di piring, aduh, kusrepet juga lah kau nanti. Uh, di jika aku